Oke okay, pak kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara mengecek atau bagaimana cara mengetahui harga termurah di steam Atau mungkin harga yang paling murahnya itu berapa sih secara uh, sejarahnya gitu secara historinya tuh yang paling murah berapa gitu Jadi kalau kalian mau cari game di steam misalnya yang diskonnya misalnya sekarang 100 ribu gitu Tapi untuk lowest price-nya di historinya itu pernah sampai 30 ribu jadi kalian bisa coba tunggu sampai 30 ribu mungkin ya Dan untuk cara mengecek harganya di sini kita menggunakan website yang bernama steam prices gitu ya di sini kalian bisa cari aja uh, di Google gitu ya Steam prices pakai S gitu. Dan di sini untuk uh, Steam prices-nya di sini bisa kalian cari yang US atau yang ID dan mungkin ini kayaknya lokasi store-nya mungkin ya. Tapi di sini kita akan pakai yang ID aja karena setahu saya sih untuk sekarang Steam nggak bisa ya untuk kalian lintas region atau kalian ganti-ganti region itu nggak bisa gitu. Jadi sesuai sama uh, kalian ada di mana gitu atau mungkin sesuai dengan IP kalian mungkin ya. Dan di sini kita akan langsung saja klik tapi ini entah kenapa loadingnya agak lumayan lama gitu dan saya rasa cuman website ini doang gitu untuk yang loadingnya lama gitu Cuma steam doang tapi ya saya rasa wajar sih kayaknya mungkin lagi banyak juga yang pakai atau mungkin lagi maintenance mungkin nggak tahu juga untuk saat ini ya untuk uh, saat video ini dia nah cuman kalian bisa tungguin aja sampai keluar gitu ya tergantung dari koneksi internet kalian juga dan di sini kalian bisa langsung cari gitu untuk uh, harganya gitu di sini kita akan cari aja Resident Evil misalnya Resident Evil Seven gitu Gaisiden Epos Seven, coba ada nggak? Sini kita akan langsung uh, cari aja gitu kan. Dan memang agak lumayan lama ya untuk uh, nyarinya gitu. Dan ini untuk region ya, kalau kalian misalnya mau mengganti di sini silahkan, tapi sekali lagi untuk steam itu sekarang nggak bisa, kalau kalian nggak pakai VPN gitu. Dan pakai VPN pun kalau nggak salah ribet juga sih kalian harus pakai kartu kredit ya, kalau nggak salah untuk ganti region cuman ya udahlah ya. Dan setelah itu kalian tinggal tungguin aja sampai keluar gitu ya untuk game yang kalian cari. Di sini hasilnya ada untuk gamenya. Di sini Resident Evil Seven di sini cuman contoh doang karena kemarin juga saya baru beli ya untuk RE 7 gitu di PC gitu atau di Steam lah gitu. Jadi di sini kita akan uh, buka aja untuk gamenya, tapi entah kenapa gitu ini lama juga gitu. Setahu saya pas kemarin saya ngecek itu Lumayan cepet gitu untuk uh, ngeceknya mungkin karena lagi banyak juga yang buka mungkin untuk website ini gitu untuk ngecek harga jadi agak lumayan lama gitu cuman ya kalian tinggal cari aja tinggal kalian tungguin sampai kebuka gamenya tinggal kalian pilih gitu gamenya nah di sini kalian bisa ngeklik gitu ya untuk yang harganya gitu yang paling murahnya di sini kalian bisa klik langsung yang press history gitu ya atau mungkin sejarah uh, bukan sejarah ya apa ya riwayat mungkin ya riwayat dari harga gitu jadi history di sini bukan history sejarah ya jadi riwayat gitu dan di sini kalian bisa melihat untuk yang lowest discount price-nya di sini kalian bisa melihat harganya adalah tujuh puluh ya delapan puluh lah ya jadi kalau misalnya diskonnya itu harganya mungkin sekarang harga diskonnya itu baru seratus uh, dua gitu kalian bisa tungguin sampai harganya itu turun ke delapan puluh gitu atau mungkin ya harga yang paling murah gitu karena jujur kalau harganya semakin murah gitu dan kalian bisa makin banyak beli game sih gitu kalau gamenya murah gitu. Dan di sini ada uh, lower regular price-nya atau harga yang enggak diskon gitu. Di sini harganya 240.000 gitu. Dan untuk diskonnya jadi 80.000 atau jadi uh, diskon 67% ya atau mungkin ya harganya 30% dari uh, 240.000 ya 80.000. Kalian juga kalau buka gitu untuk uh, website ini Ketika kalian pilih gamenya kalian bakal untuk pertama kali jadi tinggal kalian klik aja yang price tinggal kalian klik untuk lihat harganya dan untuk description DLC dan uh, recent news gitu ya untuk uh, update nya silahkan gitu untuk uh, dilihat-lihat cuman untuk saya sih dan inti dari video ini yang paling penting adalah price history gitu. Dan kayaknya untuk Indonesia memang udah yang paling murah soal game gitu ya untuk uh, di Steam gitu. Mungkin karena di Indonesia banyak juga ya untuk yang pakai yang pirate. Jadi harganya dibikin murah biar orang tertarik gitu untuk beli ori gitu. Dan jujur sih saya kalau main game ya mending beli ori sih karena ya gampang aja sih kalian gak harus... Uh, Install yang aneh-aneh gitu Kayak misalnya Kalian harus download Downloadnya pakai ini Downloadnya pakai itu Kalian harus nge-skip iklan gitu juga Menurut saya itu ribet banget gitu Lebih gampang kalian beli di Steam gitu ya Kalian uh, beli Steam wallet gitu Tinggal isi ke akun Steam kalian Tinggal kalian beli Tinggal kalian download gamenya dan nanti itu akan otomatis nge-install saat gamenya beres gitu Beda kalau kalian download game gitu ya misalnya kayak di website-website uh, Pirate Itu kalau kalian abis download gamenya itu kalian harus nge-install lagi gitu Dan mungkin kalau ada masalah kayak direct x misalnya kalian skip gitu ya Ya itu bakal ribet sih menurut saya jadi lebih enak untuk beli Ori gitu Walaupun saya pun nggak 100% game Ori cuman ya Ya, saya yang kan cuma game emulator doang sih Bukan game PC. Karena saya males main game PC saya Lebih enak main game di konsol gitu ya. Nintendo Switch atau mungkin PS. Atau mungkin Xbox juga nanti saya mau beli. Nanti mungkin nih untuk next game. Nggak tahu juga. Dan ini ya, jadi cukup segitu doang sih. Untuk videonya. Dan thanks for watching. Bye-bye.